Oke okay, RPU nya sudah jadi. dari Uji coba dari Uji coba. Oke, okay. oh, oke okay. bagus. Suaranya bulat dari HiTera bagus. Itu dari Swicom juga bagus. Oke okay, selesai. Terima kasih bos Bram. Mantap. Mama. Kalau udah gini tinggal diapain, Nak? Bungkus. Saya tak, Ada yang masuk. Oke. Okay.